Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi unjuk rasa tadi menjadi membuka jumpa kita di I News Prime. Kami juga akan hadirkan fenomena kerajaan Angling Dharma dari Pandeglang. Saya Abraham Silaban. unjuk rasa menuntut relokasi pasar digelar gelar pedagang kota Ternate, Maluku Utara. Dalam aksinya, pedagang melempari kantor wali kota dengan sayur busuk.